Selama ini orang-orang tahu Luna Maya masih menjomblo. Ya, sejak putus dari Reino Bara, Luna Maya belum perkenalkan pria yang bakal jadi calon suami. Luna Maya juga diketahui belum menikah atau memiliki anak. Namun belakangan publik tempatnya mulai ragu dengan status Luna Maya. Betapa tidak, mantan Ariel Noah ini diam-diam diketahui memiliki anak, dan anak yang dimaksud tidak hanya seorang. Tidak hanya itu, Luna Maya juga pernah secara terang-terangan bongkar sosok suaminya. Sontak saja, kabar ini membuat seantero negeri sempat riboh kecolongan. Ya, selama orang-orang tahu Luna Maya adalah wanita karir yang belum menikah. Jangankan menikah, kabar Luna Maya memiliki kekasih saja masih simpang siur. Namun di tengah-tengah pemberitaan ini, tiba-tiba saja tersiar kabar jika Luna Maya telah memiliki anak. Tidak hanya satu orang, melainkan tujuh orang anak. Melansir Nova, ID, Jumat tanggal 15 Oktober 2021 Usut punya usut, anak yang dimaksud adalah anak angkat atau asuh. Ya, dibalik kesibukannya di dunia hiburan, Luna Maya juga sibuk menjalani perannya sebagai ibu dari tujuh anak angkatnya. Luna Maya mengaku begitu menyayangi ketujuh anak angkatnya seperti anak sendiri. Bukan sembarang, Luna Maya memilih satu persatu anak-anak berprestasi yang akan ia sponsori. Luna Maya mengaku sekuat tenaga berusaha agar kelak ketujuh anak angkatnya jadi orang-orang yang sukses. Inginnya mereka jadi orang yang sukses, aku pikir, kenapa kita nggak mau menolong, Tutur Luna Maya. Mereka anak-anak yang tepat dijadikan anak asuh, mudah-mudahan sampai nanti akan saya dukung, pungkasnya Luna Maya bongkar sosok suami. Tak kalah mengejutkan dari kabar soal anak asuh, Luna Maya juga pernah koar-koar soal identitas suaminya. Padahal selama ini diketahui, Luna Maya sama sekali belum menikah. Dilansir dari Grip ID, Jumat tanggal 15 Oktober tahun 2021, Luna Maya sebut suaminya adalah sosok yang cerdas dan menguasai tiga bahasa. Tidak hanya itu, sang suami juga punya popularitas yang mendunia dan berasal dari Korea Selatan. Jadi suami saya itu salah satu murid terpintar se Korea Selatan, minta air banget menguasai tiga bahasa kata Luna Maya. Usut punya usut, sosok suami yang dimaksud Luna Maya adalah Leader Boyband grup kenamaan Korsel, BTS, Kim Namjoon RM. Sejak jadi fans BTS, Luna Maya suka halu dan menyebut Kim Namjoon atau RM sebagai suaminya. Inisialnya RM, sahut Luna Maya sambil tertawa. Demikian berita dari Jari TV. Sampai jumpa.